<SILENCIO> ya, tapi masih mudah-mudah menanti Karena Anda pernah setia Agar segera dapat bergerak Memasuki ke dalam arena lapangan Menasarkan diri di Liga 3 Indonesia Dengan materi pemain yang sangat merata Kita lihat Ya, sore hari Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak Tengah. Satu, dua. Harna sakit ya? Tapi enggak. Tak sekalian, penonton yang kami bakal banggakan. Anda membawa Anda parkirkan kendaraan. barang-barang. Wafi Tugu Sopresa Anda dapat mengakses di Youtube Cam channel, channel dan Tancred. Muda uh, Mansur Palu, tim yang iman jadi langsung oleh saudara Afwati yang diarsiteki oleh Muhammad Palu. Ya, muda Pasarasi, tim yang sudah pasti tercatat di Liga Tiga Indonesia. Terus saja, kita lihat ya. wasit Teguh Sutrisno baru saja melengkikan peluit panjang. Tanggal dimulai ya babak pertama. Kami ucapkan kepada dua tim selamat bertanding dan selamat menyaksikan walaupun dari iya kita lihat kali ini bola dalam penguasaan Roti kita ketiga masih Roti pemain asli kelahiran alusi limakmur kali ini kita lihat serangan lewat kaki Fahmi umpan tajam diperagakan namun di sana masih ada senter tekan pengalaman putra asli kelahiran lukman ne simpang mamplang kita lihat kali ini serangan datang lagi lewat kaki Muharudin Andre Meleza Jangan dilakukan jauh kepada Ismail Jalan Alvin Abdul Halim untuk dipindahkan, dan sekali Yaspani membuka ruang. Ya, salah satu mantan pemain yang pernah tampil bersama dengan PSLS Ismail, dan baru baru ini juga sangat membanggakan provinsi yang ketanya bangga -banggakan. Ya, Yaspani salah satu pemain yang turut ber berjasa menanggarkan tim sepak bola Aceh sembuh ke Tuan Capua bersama dengan ini Pak bersama dengan Alvin Abdul Halim dan Muarif Dewantara Kita lihat kali ini umpan bandar dikurasakan oleh para pemain dari Harapan City. Nah, kita lihat kali ini serangan. Namun di sana masih ada kopi. Kembali lagi terjadi perebutan. Alvin Abdul Halim mencoba memenangi duel. Umpan berpindah namun serangan kepada lawan. Kali ini Rashani sangkir penyelesaian datang, kita sama dengan Rocky, kita lihat bukan sebuah pelanjaran. Kali ini serangan datang, lewat kaki Alvin Nasution, motor penggerak serangan umpan melebar ke sektor sebelah kiri di sana ada Andre Bayoba lagi-lagi gagal. Saiful Munandar mencoba kesapa tarik ke belakang kita sama satu dua sentuhan. Warung Jabar mencoba melebar, paling membuka ruang. Kita lihat kali ini dibagi oleh serangan ya, coba tarik duluan ganti sekali. Kita lihat belum genap 5 menit belaga, baru saja salah satu penyerang Irwandi Lele baru saja mencatatkan namanya di papan skor anda pelanggan sendiri bagaimana sebuah gol berkelah baru saja disekelahkan oleh pemain pertama bersubung 7 kelas Kiriwandi Mata Nelit 1-0 kali ini untuk keunggulan tim yang disokong dari belakang oleh Mansur Palun Utapasai FC kita lihat Fahmi langsung saja Ya, belum terlambat bagi anda yang ingin menyesalkan langsung kejalan nyelaga kami Dan kami cantik sekali dua pemain jebolan pora biru sore hari ini oh tiga pemain jebolan pora biru sore hari ini kita lihat tampil bersama uta pasegi kali ini lewat katia fani kerjasama dengan pemain seketul halaman terus oleh jalan alvin abdul halim berkat lumpaan namun kita lihat sebuah gerakan dilakukan lagi lagi alvin abdul halim cantik sekali namun di sana masih ada fahamie kerjasama dengan muhammad ardi. Umpat panjang lagi digerakkan. Namun di sana ada Andre Mangirza. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Balotelli. Umpat berpindah sisi. Kali ini Mustafa S kembali Mencoba menganjam lewat kasih Ismail kuda jalan. Iba lagi dia oleh Muhammad Ardi putra tungku asli. Kamu lagi lagi gagal. Ya, kita lihat kali ini Rocky mencoba direbut oleh Lewandowski namun di sana ada Muhammad Ardi menyerang kepada Muarril Jawantara kita lihat serangan digerakkan Kerjasama satu dua sentuhan mereka peragakan Ini dia, timnya sedang dipersiapkan Keliga juga Indonesia Namun masih lagi gagal Syahrul Akbar, Alvin Abdul Halim, Mu'arul Jawangkara Mencoba bersabar, umpan ditarik ke belakang kepada pemain berpengalaman Yang pernah tampil bersama Persita Cangerang, Awud Indra Gunawan Melebar kepada Putra Luhumane Simpan Mamlam, Jarkashi Salah satu pemain yang juga pernah tampil bersama Persimura Berenu Dan Persiratama Aceh Tengah Ketika mengaruhi kompetisi Liga 3, 3 di tahun lalu Kali ini serangan lewat gaji pemain kelahiran Alupinus Roti Namun di sana masih ada ketel kesebaran daripada Kuta Pasir SC Awal Intra Gunawan Kerjasama dengan Hairi Mulandar. Namun kita lihat Yaswani kembali lagi mencoba meminta sekumpang Hairi Mulandar, Putra asli kelahiran Buluh dan Ara Kali ini Allah Intra Gunawan bersabar Kerjasama dengan dari kita lihat masih dari kasih, mencari rekan, umpan panjang diperagakan, Se sektor sebelah kiri, namun di sana kita lihat masih ada pemain pertama tunggu 38 ribuan. Dua gol terjadi, Muhammad Ardi Ricky, Ismail, gagal lagi tunangan, Zazalia, kerjasama dengan Mosim, masih Mosim, kita lihat langsung memindahkan umpan, melebar kepada ribuan. Hendra Talotei, cantik sekali. Kita lihat, kerjasama dengan Rocky Lagi lagi gagal Kali ini serangan kembali, kita berpikiran Lohar mencoba berpikir menutup dari belakang Kita lihat, kutah pasirasi mencoba mengancam, Namun sulit melewati Fahmi tangan jatuh lagi Lewat kaki, Rocky Umpan dipindahkan Cantik sekali Kepada musyid, harapan Citi Terus mencoba musyidkan serangan Oh, kita lihat Lohar kita Pembuah peluang emas telah berpelian Alvin Abdul Halim Umpan berpindah kepada Yasani Dan terus berperan di satu sebelah kanan Tadi Israel Yasani Kita lupa Namun lagi lagi di sana masih ada penyelenggung muriadi Kita lihat Tidak mau berurusan Muhammad Ardi Muharri Jomantara Bola meninggalkan arena lapangan Begitu sepak bola yang masih berada di luar Ya anda ingin menyaksikan ajang perang bintang setara Liga Indonesia anda kami persilakan langsung menghubungi petugas loket kami Ya, pertandingan sedang kami gunungkan ISMAIL kita lihat Ismail jagoan kinesiasi maik e, panggilan sehari-hari Zakaria kita lihat kali ini orang datang, lokasi Khairul punandar umpan berpindah kaki kepada Isfani kita lihat dua pemain yang berdasarkan bersama PSLS Utumawi kita lihat Yaswani, Ismail udah jalan, berikan umpan Santi sekali kita lihat kerjasama satu dua sentuhan Alvin Abdul Halim bencembang pindah dan umpan Lagi-lagi tak terseranak, berbahaya Kita lihat bencembang mengurungnya tukangnya lawan Wari Jawa Tara, Kairi Munanjar, Susunan Tajam Kita lihat Andre Mayroda, namun sayang bendera Paseh FC Ya, mereka baru-baru ini pernah menjadi jawara Di biala yang sangat berganti lah pemerintah Aceh yang dipentaskan di Stadion Montsegurul ini. Harapan sini kita lihat rajani namun asal atbal namun sulit melewati pemain kelahiran ya, medan Alvin Abdul Halim Nasution. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, semoga tidak terjadi hal-hal yang Kita lihat Yafani Sancit sekali Mari kewantara Ismail ulang jalan Lagi-lagi kita lihat kewantaran Kembali lagi Gagal Mesir Kita saksikan Syahrul Akbar Keputusan tajam Namun lagi-lagi di mana masih ada Yafani Kita lihat Andre Maireza, terus percuran di sektor sebelah kiri, pelaksana diperluka kepada Muharudin. Namun lagi-lagi kita lihat, Anda dapat mengakses di alamat Youtube Chan channel. Andre Maireza, Ilwanti Makalele, Muharudin. namun di sana masih ada Muhammad Ardi, Ordin Trabunawan. Berbahaya kali ini kita lihat, Hendra Balotogu sakit sekali, Hendra! Namun kulit melewati pemain berpengalaman Arahkan empat Lagi-lagi penjari perebutan Kita lihat Aro dikatakan Kita berikan Tepat di depan Baru saja kita lihat Bola ditentu dengan tangan pemain kelahiran pulau dan Khairul Arah akan dipersiapkan menjaga Di depan murgawang yang dijaga Kita lihat apa musim lakukan lagi-lagi terbentur di balian Kali ini serangan mencempat dibalikan Oleh Muharudin Masih Muhar Sagi sekali kumpang dipindahkan Ismail bantuan-bantuan dari belakang Namun di sana masih ada Muhammad Arti Namun sebuah dorongan dari belakang Serap disapa dengan denda bunuh panggilan hari hari Lagi-lagi posisi Kami Alfin Abdul Halim Masih Alfin Mencari rekan Kita lihat kerjasama dengan Yas Fani Dua pemain yang sama-sama pernah tampil Membawa tim Pornil Aziz Tembus ke Papua Yang akan berlagak di bulan sebelum mendatang Terkasi, umpan berpindah sisi Cantik sekali Andre Mayreza Dua cekolan Tora Biro Dari hari ini kita lihat tampil bersama kita FASC SC Alvin Abdul Halim Mencoba dikuasai kembali oleh Espani Kita lihat umpan panjang diperhatikan Irwandi Namun di sana masih ada Muhammad Azri Cantik sekali Ismail Berbahaya Muhammad Azri Namun cukup tiga sekali Raffi Mencoba memindahkan umpan. Di sana ada urut Ibn Agungawan Dargasi melebar kepada Andre Mayreza Namun sulit jatani Ridwan umpan berpindah kepada Syahrul Akbar Bermakaya kita mengertikan Masih Akbar Kerjasama dari imunnya Roki Untuk diberikan Ya Si Kita saksikan Tentang no. pasaran umpan Ya Suami. Namun sebuah undulan penyelamatan Main Jauh berbat Irwanti Matalele Dikawal ketat oleh Fahmi Kali ini serangan datang Lewat kasih Alvin Abdul Halim Kita saksikan tapi berdari Ismail Berhubungan Ibu maaf kita berjaya oleh Berikan ubat kepada orang yang membuka ruang Di satu persatangan Dengan mengingat oleh Muhammad Azri Ismail Mereka berdari bersabar Namun gagal Kita lihat Pemain kelahiran giluf utama Makmur. Baik Baik Baik Menangkah Ruki Ruki Menangkah Ruki Menangkah Eh bang, apa yang berani Ruki kita lihat Alvin Abdul Halim, Mumpang berpindah kaki. Ismail Ulu Zalan Kedersama dengan Mu'arim Dewantara Ya, pemain yang sama-sama pernah samping Pertama, Laskar Paseh PSN Rasul Uthmawi Kali ini kita lihat Keseorang ini mencoba mengancam Namun di sana masih ada Muhammad Ardi, Ya, putra asli Dewantara Kita lihat ke sudut bagi tim Kuta Pase FC lakukan nanda bunuh kita lihat sama dengan MU Jawa Dewantara berikan kembali lagi kerjasama 1-2 cantik sekali kita lihat cara permainan kedua dari kaki-kaki yang mencoba diperadakan oleh tim yang dimandai oleh Afwadi diwati lagi-lagi kita saksikan gak ya oleh Nur Yati. Andre Mayreza kita lihat serangan datang Lewat kaki puarul kewantara Andromaya Reza mencoba memindahkan, Namun terlalu terang Kita lihat <tuh> Naharudin <tuh> Khairul Penandas Nasir Ismail Alvin Abdul Halim Kita lihat yang terus berperan Kerjasama dengan Yaswani Ulajalan Berikan umpan kepada Putra Tunggu Kudantara yang pernah samping bersama Kuala Nanggro Kota Banda, Muari. Kita lihat sebuah sundulan penyelamatan dilakukan oleh Kapten daripada Harapan City Rajani. Hendra Balotelli. Kita lihat pemain yang kerap merepotkan bantu pertahanan daripada Kutabasek Esi. Namun dia berhadapan langsung dengan salah satu setelah tangguh berpengalaman Kelahiran Rukmane Simpang Manplang Darkasi Panggila Regan-Regan Kita lihat pebuah pelanggaran baru saja dilakukan Umpan dipindahkan Berbahaya namun sayang Moshi sudah penerbitan huyuh di depan Pemusahaan sudah berbindah BF taulah akan kami tekerkan pada hari Jumat mendatang Juga tidak ketinggalan Salah satu tim yang sedang dipertziarkan menuju Liga 3 Indonesia ya jatuh Putra Jaya Babang Bulu. Kembali jatuh pahutra, sekaligus penutup putaran yang pertama nanti akan kami kuliahkan. Jangan datang kali ini lewat kasi motion. Namun sulit sekali kita saksikan putaran Cesi yang digalang oleh Owen Indra Gunawan dan Erkasi. Fahmi, Owen Indra Gunawan. Yaswani udah saya Kairul mencoba mengancam. Kita lihat kali ini masih tanda, berikan coba-coba Kita sanggupan, Ismail udah huh? Namun kembali lagi hei. Alvin Abdul Halim oh, nah, Pempatari Kementerian Gawat, Harudi, Lagi-lagi kita sektikan Baru saja kita lihat pemain kelahiran Pantai Lagu Aja Utara, Baru saja mengetahkan keunggulan daripada tim Kutapa CFD Kita lihat 2-0 kedudukan angka sementara Untuk keunggulan tim yang dipersiapkan ketiga-tiga Indonesia Kita lihat sejum lebar mulai terlihat Dan juga mantapala sore hari ini Ya tentunya sedikit ada sangin bisa dikatakan Kutapa CFD Baru saja kita lihat Muharudin nama asli Persis sekali seperti nama mantan ketua BPRHC Kita lihat Kali ini serangan datang lagi oleh harapan putih lewat kaki Hendra Balotelli, namun di dia oleh Andre Melera, putra asli yang muda kaya pusangan Alvin Abdul Halim. Yasmani jauh ke depan, kewati lagi lagi kita ada Muhammad Abi langsung memutuskan serangan Arashani, Kilmayri. Kita lihat pemain sekampung halaman dengan berkasih Hari hari ini berlabuh bersama Ya, harapan Siti Moharuddin Pemain yang baru saja Menciptakan sebuah gol yang sangat bergelam Alvin Abdul Halim Nasution Mencoba menguasakkan lebar lapangan Umpan dipindahkan. Kita lihat cantik sekali Ismail oleh dalam Lagi-lagi Ismail Namun sulit sekali Ismail, kita lihat diruak Lagi-lagi kita lihat Semua Ya, Irwandi Magaleni. Dibai membolai di par. Kali menanda. Irwandi kembali lagi serangan. Namun bola meninggalkan Arema, turnamen yang sedang Anda saksikan memperebutkan hadiah total 25 juta dari bangga-banggan. Ya, beberapa tim ikut ambil bagian, tentunya -tentu dari 16 -tentu kesebelasan, kami tidak bekerja sendiri. Coach sponsor juga turut memberikan kami dari belakang misal salah satu toko HP terdekat dan terpercaya kita lihat apa yang terjadi jika kita saksikan dampaknya malah saja menimpa tim daripada kita PSM ya tanpa ampun tanpa toleransi tanpa amnesti kita saksikan Wargu Subrisno langsung menghadiahkan tembakan final kali ini bola menepi oleh Hendra Balotelli apa kita saksikan apa yang terjadi ini kita lihat lagi-lagi kita, lihat kita, saksikan Muhammad Ali menyelamatkan temenan penagi dari pada hobi lapan belas kali ini serangan data, bawa kaki Irwan Ismail mula jalan mencoba membuka kelima. Tuhan mencoba dari kaca kiri. Kita lihat Muhammad hadiah. Hai, mohon maaf. Mau kali ini serangan Hai, bukundang! Kita lihat beberapa lotengi, pemain yang berusaha jaga, main ke busi dengan finalis, tidak asing itu ke Muhammad Ali. Kita lihat kali ini umpan berpindah kaki, yang selain mencoba menusuk dari belakang, tadi sekali pemain kelahiran kuda dalam mengatasi, langsung bertolak. Laki-laki kali memanggil, kalian buka lugu dengan sebelah kaki, mengajarkan finalis daripada Hendra Balotelli. Ya, kami teringat sekali Ya, Muhammad Ali Pernah dinobatkan sebagai penjaga gawang Di Raja Pinaldi PSPU Janka Pernah ia bawa penjaga Piala waspada Tepat di lapangan Gerugok, Gandapura Kerjasama dengan Seri Munandar Masih Andre mencoba menusuk dari belakang bukan sebuah pelanggaran Lemuh badan dikatakan kali ini umpan dipindahkan kepada Alvin Abdul Halim mencoba bersama kerjasama dengan ya pemain sangkatan dan kita lihat lagi lagi kita saksikan adu tulang kering ya meproh dikatakan dengan bahasa lokal dan channel anggur mereda lagi lagi kadal serangan kita lihat masih Mencoba menarikan gadaan, Ucap melaporkanlah yang dapat terjadi. Namun dia di sana harus berhadapan dengan pemain tangguh berpengalaman. Kita lihat, Muharuni, Muharri Dewantara, cantik sekali. Kali ini kita saksikan Rajani, ini, Jomeli, berpindah kaki kepada Zakaria. Jep, Bangunasari ini, kita saksikan apa yang terjadi. Kita lihat ini yang dinamakan Tembak kapal nusuh jatuh, kapal sendiri. Halo ulé, orang Amura, Hararo. Masih? Hendak main bola. Ada bola eh. Bola le bola. Kita lihat pemain asli kelahiran Kampung Raya Tambu, Kecamatan Pusangan, yang pernah tampil bersama La Viola, serta Canggra. Alvin Abdul Hadi. Kita lihat Edson terus bergerak di sektor sebelah Alur menanjak, kerjasama dengan Muarir Jawa Tengah. Ya, di... oh, Mari, akurasi tendangan dengan kecepatan seratus kilometer per jam. Namun tiga serbuan masih berhasil digagalkan oleh penjaga gawang yang dari harapan situ. belakang lekang, lekang, lekang namanya. Eh, teman merah, cemerlang, unta merleba. Kepada Ikhlas, kita, kita lihat sebelah kanan yang terus mencoba jam Kita sama dengan Hendra <tuk> <Oleh cipta, tuk> <kateri penyakit. tuk> <Kari> pada seri, Mahi Kita naik metro pertahanan, maupun lagi lagi, bola dibakar oleh jatuhnya petasan daripada perbahayaan. Kita lihat sebuah serangan tadi. <tuk> Ya kita lihat Kali ini serangan datang kembali lagi Lewat kaki rajan kerjasama Kali ini kita yang berhidupan Pemain yang sangat rajin berperan Di sektor sebelah kanan Daripada tim Ya, selamat datang dilaga menunjukkan kepada Syekh Mulyadi Ya, baru terlihat daripada yang kami. Hari, Hari ini kita lihat sejen daripada ke Kabupaten Murun Ya, hadir bersama kami, menyaksikan langsung jalan-jalan laga -jalan. Ya, tampak terasa usai sudah sepanjang laga Pertandingan babak yang pertama antara tim yang sedang dipersiapkan menuju Liga 3 Indonesia, buta fase FC yang berhadapan dengan harapan suci dari pesanan selatan. Di mana sementara, dua potong untuk keunggulan tim yang dipotong dari belakang oleh Mansur Palu lewat yang diketahkan oleh Muharudi dan juga Irwandi maka cukup tinggi fortifitas pertandingan. Maka Nenek Ibn Tarik ke belakang Di sana ada Azif Abdul Halim Kerjasama dengan Khairul Bunda Jatah Untan melebar kesehatan sebelah sana Yaswani Yusri Kita nak kelihatan mencari ruang Untan panjang lagi diperagakan. Lagi-lagi kita lihat sebuah pelanggaran Nenek Yusri nampaknya pemain asli kelahiran oleh Tawad Lakukan sudah Namun masih berhasil dikutak dengan serangan oleh Fahni Apa? Jauh ke depan kita lihat tidak ada rekan yang membuka Darkasi, kasih kerjasama dengan Yusri masih Darkasi kasih mencari rekan berikan umpan terobosan kepada Yusri Yusri Alvin Abdul Halim motor kuasa baru menambah nasir. tapi sekali kita lihat terobosan yang baru mencoba menusuk dari belakang laki-laki mencoba lawan. kita lihat sayang sekali berkuah sontekan dari pemain jaguan Pinepatin Baru saja pertandingan kami pertarakan. Anda gambet Mas Saudara rekan-rekan pecinta dan pecinta sepak bola. Kami panitia penyelenggara tidak bekerja sendiri. Ya, Musika dari Kecamatan Gianyar juga turut menyokong kami dari belakang. Selain dari saja ya, jajaran masyarakat Jatube juga tidak ketinggalan. Kali ini kita lagi main oleh Katan namun sayang ini ya Rapisel Girgo Salah satu ponsel terlengkap dan terpercaya yang berada di Gede Gerugok dan Dapura. Anda ingin memiliki HP berbagai merek, ya baik HP Sekel maupun Daru, Anda bisa mendadangi. Ataupun bisa langsung menghubungi di nomor WA, 0823. Oh, oh, oh, Muhammad Ali, Sirwangi Magalele, Ismail sudah jangan mencari. Kita lihat lagi-lagi, Ismail kembali. Kembali lagi berikan umpan kepada Makanya Irwandi Kembali Karni Munandar Upan terpindah kaki Kepada Muharuddin Namun kulit melewati Rajani Andre Mayreza Yang terus berperan di sekolah Sejak ini segayu, kata -kata berikan, kata Namun kulit melewati Muhammad Ardi Satu dua sentuhan Karni Munandar Andre Mayreza Namun bendera sudah terlebih dahulu dikoyangkan Terjadi pergantian pemain hari tim belum Kuta Makmur Khairu, yang dimasukkan pemain bernomor punggung 23 ini dia Muhammad Rafi. hari timur dari hari ini juga kami bersama dengan Kuta Pasir kali ini serangan lewat kaki Muharuddin umpan berpindah kaki kepada Irwandi Makalero kita lihat kali ini serangan kerasi awal lewat kaki Muharuddin Dewantara kita terjika dia suami mencoba memintahkan umpan umpan cari kebenaran jawab lagi-lagi kita lihat muhat di keperkembangan. Masih muhat, kuta fase terus mencoba mengancam. Kita lihat sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh ya kepada setiap tim kontestan yang kami hadang. Kami bersama so, tinggi Kita lihat Ismail masih membentur. Kita saksikan oh, awet Imran Gunawan. Bersasori kami kabarkan kembali kepada anda Supaya kita ke kampung halaman Daripada salah satu bintang Sepak bola Jemen padang Arianto Bersasori akan kami laga Bersama dengan Poros Muda Yang mana bersasori dua tim yang kami laga Kami juga berdapat Sebenarnya pemain yang kerap berwarna wiri Di Kompensi PSSD Ya, Teddy Rinaldi Bersama dengan Abdalo Sikri Alu Dua yang mana sore, teh Korea, bukan juga kita ketinggalan besok sore yaitu Nasir Alaba, Heri Bayor dan kawan-kawan Desa sore tentunya mereka akan menjadi lawan yang sangat cepat bagi tim poros Muda Yang menurut informasi yang kami terima, besok sore mereka langsung diarsiteki oleh Mulia Saputra ben -tota, ben -tota, ben -tota, ben -tota. Oh, jadi dalam pelari. Kau dalam pelari, kau bermain di dalam lagi. lagi, kau berjodoh, kau berjodoh di bunga malu. Hei, mana? Oh, kita jadikan putra asli, kita jadikan pemraya Tambur kecamatan Pesanan, untuk kencang di peragaan kepada pemain dan yang bersama-sama bertampil bersama laskar pase. Ya Irwan Dimakalele, Muhammad Ali dan Owen Ingkardinawan, tiga pemain yang sangat senior sore hari ini langsung diandalkan oleh ikuta pasukan ini. Ada, Muhammad Ali. Italia, Muhammad Ali. Teknik tinggi mencoba dipertarakan, ya Spanyol Kita lihat, terus mencoba mengancam Lagi-lagi terjadi adu lari, lagi emar keluar terasi. Namun kita saksikan, ya sebuah penyelamatan langsung dari alu yang berhadapan dengan ya poros muda. Kita lihat, lagi-lagi mereka akan kami kawinkan bersama dengan tim bertabur bintang kaya raya, ya PS Bayarubi, Mokir, Jani dan kawan-kawan akan diandalkan oleh PS Bayar Bukit Sawang yang akan menjadi lawan tanding daripada mereka. Lain dan PSPU Janga, yang lain kan pada bukan PSP UI Jangga, tim dari Selat Malaka yang akan menggalas satu perwakilan dari Kecamatan Dili yaitu PSP Puradin sedangkan kontestan yang telah mendaftarkan diri di Liga 3 Indonesia lainnya yaitu Putra Jaya Bunda Sawang. Mereka nanti akan kami laga pada hari sabtu mendatang bersama dengan ujung mata cap prabowo Sedangkan partai penutup ya partai penutup putaran yang kedua tuh pak putra akan kami laga bersama dengan yang bayu dari kawang atas utara. Andalan yang tiada tergantikan di sektor sebelah kanan daripada tim kuta fase eti bekasi. Turun saja geser kepada alun indra gunawan. Umpan melebar Andro Mayreza mencoba menusuk dari belakang Andre berikan umpan kepada MUHA Kita lihat kerjasama yang gagal Saiful pari-tari Kita saksikan Lagi-lagi sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh Muaril Dewantara Mantan pemain daripada Kuala Nanggro Kota Banda Nanti sekali Rasani Melebar kepada Zakaria Kerjasama dengan Mosin Masih Mosin Kita saksikan Kepuat dari tinggi mencebab diperadakan Namun bola terlalu bekas kepada Oleh Ibn Zahudara Ibn Zahudara jangan mencetak-mengancam Kita lihat Lagi-lagi terarah sepan kuat daripada Nur Yadid Saitu Tentang terarah kepada lawan Irwandi Magalele Kita lihat kali ini Kerjasama dengan Mu'arim Jawantara. Lagi-lagi serangan dari kaki-kaki yang kerap diawali dari kaki Muhammad Rafi Kucua daripada Neko dan Regami Tanti sekali umpan dipindahkan kepada Muharudin Namun di sana masih ada saifun pari-pari Rokhi, kita lihat kali ini harapan Siti Mencoba menghidupkan harapan yang belum pernah harapan Kita saksikan Andre Mayreza, kerjasama dengan Alvin Abunhali Jaki-jaki tidak diperadakan Alvin mencabang dengan jalan waktu belakang Kita lihat, terarah kita saksikan langsung keptikan tentara sempurna diperadakan oleh Muryatik cerna ini kita lihat kali ini gerakan umpah kepada Hendra Palotelli Masih Palotelli menjadi, kali ini kita saksikan, mencoba mengejak lari lawan umpan dari Kemenuk Jawa, Muhammad Ardi yang kita saksikan, bukan sebuah pelanggaran di rumah badan dikatakan kemaini sama sama pada tampil bersama laskar Pasir pasukan Merkawai di Liga 3 Indonesia. Kali ini serangan datang lewat kaki Ismail yang terus menerus menekan di sektor sebelah kanan. Cekik sekali Ismail, umpan tarik lagi-lagi cepat dalam tangkuan daripada Nur Yadi. Kita ke sana dengan motif Italia, Andre Mareza, Muhammad Rafi cekik sekali, nyap ke dalam cukup dia. Yang probleman itu tidak boleh nah, itu ini loh. Moharulin kita lihat tim wanita Palembang kerjasama dengan Alvin Abdul Halim kirim garungan. Namun sayang bendera langsung digoyangkan. Tim yang langsung bisa Dari pelajaran oleh pengusaha muda Mansur Palu. Untuk pasien si sedang kami laga. Tim yang berdiri ini tampil sebagai sarwara. Di pernamen yang sangat bergensi, pemerintah Aceh yang dipentaskan di Stadion Montfigurio ini. Dengan tim yang menggunakan jersey ala-ala Atletico Madrid. Ya, harapan ini. Gapura, ya, juga menerima servis HP dan juga menyediakan segala aksesoris HP terlengkap. Ismail boleh jalan Irwandi Mata Lele Cantik sekali kerjasama satu dua senduhan Kali ini kita ada kumpang digurakan Irwandi, masih Irwandi Lagi-lagi serangan -lagi Lewat kaki Ismail Sebuah pelanggaran Lagi-lagi dilakukan Siapakah yang akan menjadi penendang Kita tunggu dan kita nanti Yas Bani Yusra Kita lihat Kita saksikan. Nama tu? Nama so, karena kejadian gabung kita pastikan bagi tim Kuda Pasca ya diciptakan tadi oleh pemain 21 puluh satu Yasaniusri. Ini dia, ya Jokul, pemain sipanya yang gerak pada perajaman kepada lawan wajah Jibril telah dipersiapkan. Besok sore sudah pasti jadi laldi. Abdul Fikri, Malik Neymar Ikhwan Samahani, Ferry Sandia besar kawan-kawan Akan tampil bersama dengan poros Muda dari Kabupaten Jir Sedangkan menjadi lawan tadi daripada Mereka, yang lain dan tidak bukan Persada ada Dua Muha Rudin, nama asli Persis sekali seperti nama Mantan Ketua DPR Yang menunjukkan pemain Anda ingin mengetahui Sisa Jadual lengkap dari kami Ya, pertandingan-pertandingan yang belum kami keraskan di latihan ini Semisal desa-sara pertandingan antara Persada Alu Dua Yang berhadapan dengan Poros Muda Pirel Kemudian pada hari Jumaat P.S.P Jangka Yang akan kami laga bersama dengan Bijih Mata Puk PSP Rukit Sawang Kemudian pada hari Sabtu mendatang Salah satu tim yang sedang dipersiapkan ke Liga 3 Indonesia Tim yang langsung diarkiteki oleh pelatih Kelahiran Sumatera Utara Medan Edi Junaidi, ya, putra Jaya Sabang Gunung Tawang, sudah pasti akan kami kawinkan bersama dengan DJ Mata Cepabo Putana. Sedangkan pada hari Minggu mendatang, keluar rumah ganda putra sudah pasti akan kami laga bersama dengan PSP beragam Juli dan penutup putaran yang pertama tim legendaris Ketupang Putra akan kami kawinkan bersama dengan Lembayung FC dari Kecamatan Tawang, Aceh Utara nggak deh, apa yang? hari Ya kita lihat keras sekali kita saksikan. Ya tidak diberi toleransi oleh pengadil pertandingan sore hari ini. Kita lihat hari sementara baru saja melakukan pelanggaran kepada pemain pemain yang kembali dipersiapkan oleh Mansur Palu. Ya Bobby Tabudra. Maaf sini Raja Jibraw Alvin Nasution umpat melebar kepada Bobby Saputra tentuhan pertama dari pemain pengganti yang baru saja memasuki ke dalam arena lapangan kita lihat kali ini Muhammad Rafi cucu nak dengan kami sebuah pendapatan diberikan kepada Muari Jamantara kerjasama dengan dia suami, kita lihat terus mengancam kali ini putar pasal SD Nanti sekali kita lihat segala ke permainan berikat yang mencempat di peragatan, kerap mata mata terhadap penonton kami. Ya kita lihat sentuhan yang kerap diawali daripada kaki si Ausin dan Sutiun. Kerjasama kali ini dengan Bobi Satuza, Mu'arif Jelantara, bagi tiga mencoba mereka mainkan, Mu'arif Jelantara tersabar. Di sana ada mantan pemain daripada Persinta Tangerang, Awang Indra Sundawan, tarik kebelakangan kepada Muhammad dan pemain asli kelahiran Hukman yang sempat kita lihat Umpad dipindahkan kepada Muhammad Rafi. Pertama saat Yatani kembali berkembang-kembangkan. Lagi-lagi adil-adil terjadi. Kita saksikan Umpad diberikan namun berarah sultan kuat daripada Muryadi. <tuh> Kita saksikan, bola dicuri oleh kopi Asyid Abdul Halim, umpan berpindah kaki kepada Muhammad Rafi, Muhammad Karkashi, melebar kepada, ya, Raja Cipral. Kerjasama kali ini dengan Desbani, pemain yang sama-sama pernah tampil bersama Laskar Partai di liga 3 Indonesia tahun lalu, di bawah asuhan daripada Muklis Rashid, kita lihat Mu'arul Jawa Namun kita saksikan, bola ke bangkuan daripada Mulyadi berulang tujuan kami supaya anda tidak lupa dan tidak ketinggalan berada Alu dua Makmur kampung halaman daripada Arianto salah satu bintang sepak bola kelahiran Giru yang akan ditampil bersama dengan semen Padang untuk berbanda parti mereka akan kami laga bersama dengan tim yang disedihi oleh Mulia Saputra. Baiklah, mari kita lihat. Contohnya hal-hal seperti ini sudah menjadi... Irwandi Bakaledi Cacet di Alpuna Oh! Kita saksikan Kedua tenjangan Daripada pemain kelahiran Jatuh Kapu Kota Juan. Namun kita lihat ya Irwandi Juga berhasil memandai laga dengan angka yang sangat telah, 3 kosong. Ya, dimana kala itu, Pak Sulaiman dan kawan-kawan kami laga bersama dengan Aji Motor dari Kota Jumat. Kita ya. <laughs> lihat, Balotelli. Balotelli ya. Ya, Balotelli ya. Balotelli ya. <Sang> masih Terjadi pergantian, Yang ditarik keluar Nomor punggung 7 Ini dia ya Irwandi Makaleli Yang dimasukkan Pemain lima punggung 15 Palu. Masih Namun masih jauh Dari siang bersih Yang dijaga oleh Muhammad Di sana masih ada seketika mengumpul pengalaman. Abu Indra Gunawan datang lagi serangan dalam kaki taypun pari-pari kamu lagi-lagi kita lihat kita kesahkan anda telah melihat sendiri. Ya kaki daripada Muhammad Ali ini yang bola diselamatkan. Ya kita sudah pasti akan kami laga bersama dengan anda dapat mengakses tayangan YouTube channel yang perlu kami katakan kena jangan lupa subscribe. <SILENCIO> Apa? Kita lihat Nasim umpan melebar di sana masih ada Muhammad Ardi dikawal dia oleh tiga pemain lawan kita terlihat oleh Indra Ya, selamat. Sudah fasilitasi bersama kami, ia bernegara, Mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Adanallah, ya'kum adma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, wabarakatuh, wabarakatuh,